Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat menunaikan ibadah puasa sudah barang itu dan selamat bertemu kembali dengan saya. Apakah kita pernah bertemu ya? Kuliah sebelumnya? Belum. Belum. <laughs> Ini pertama kali, pak? Ba. Lalu pertama kali, baiklah. Kita akan ya, menjelaskan dahulu kuliah pertama ini tentang apakah itu uh, sejarah lokal. Nah ini penting uh, sesungguhnya apa yang dipelajari dalam sejarah lokal dan bagaimana implementasinya di dalam uh, kita melakukan pembelajaran terhadap uh, ya peserta didik kita. Kalau kata lokal sendiri menunjukkan bahwa itu mempunyai apa eh, oposit ya berlawanan dengan sejarah nasional, tetapi juga kita mengenal juga sejarah provinsial atau regional. Jadi eh, dalam sejarah lokal ini pengertiannya memang e, sangat terbatas ya, terbatas itu ya berkaitan erat dengan e, misalnya geografis kemudian dengan e, sosiologis dan kemudian dengan batas-batas wilayah tertentu ketika saya studi di Perancis itu lebih melihat bahwa lokal yang dimaksud itu ya desa ya, jadi merujuk pada karya Lerwa Loduri ya, dalam salah satu bukunya uh, Lepeisong langodok yaitu sejarah lokal nah tetapi juga kita sering bertabrakan dengan definisi yang dikeluarkan oleh ahli sosiologi ahli geografi dengan kita sendiri karena mereka juga punya pembatasan tersendiri apa yang disebut dengan lokal maka di dalam upaya kita membatasi diri dalam sejarah lokal itu kalau saya sendiri bersikap yang tidak Ditulis ya, atau yang tidak diangkat ke dalam sejarah nasional, contohnya misalnya Perang Gerilya. Perang Gerilya itu eh, adanya di daerah Solo, misalnya, lalu Ponorogo, Madiun. Ya. Kejadian itu kan secara tempat kan, terbatas pada eh, wilayah lokal saja. Tetapi karena itu berkaitan erat dengan e, masalah nasional ya. Seperti pemberontakan Madiun misalnya pemberontakan, pemberontakan yang lain di daerah Tetap itu bukan sejarah lokal Tapi itu merupakan sejarah nasional Sehingga memang e, kita perlu satu ketegasan Di dalam menentukan lokalitas itu bagi saya lebih cenderung memilih ya sejarah yang eh, tidak dimasukkan dalam mainstream sejarah nasional. Nah sekarang ini juga eh, kita berhadapan ada dua wilayah yang lebih besar yaitu yang bersifat regional ya, dan kemudian bersifat global. Sepertinya kejadiannya hanya di kota Solo, persoalan ya, bantuan keuangan atau kredit misalnya, tetapi sesungguhnya itu berkaitan erat dengan persoalan-persoalan global seperti misalnya sistem keuangan dan kemudian juga ada teori-teori yang menjelaskan bahwa uh, modernitas ini akan menggulung, ya, menggulung kearifan lokal yang ada di di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan global itu. Sehingga di dalam hal ini kata lokal sendiri juga tidak bisa mandiri, maksudnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang bersifat eh, regional. Regional itu lebih bersifat kawasan ya dari tempat. Tempat ya, nah, itu ya, seperti ASEAN, itu kawasan ASEAN atau regional ASEAN. Nah, disitu ya, sebetulnya lokal itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia selalu berkaitan erat ya, bersifat konjungtural ya, bersifat konjungktur dengan tempat-tempat eh, lain, sehingga. Apabila kita menulis tentang sejarah lokal, maka itu saling berkaitan, kita tidak hanya berbicara mengenai lokalitas itu sendiri. Ya. Tetapi kita berbicara tentang pengaruh-pengaruh global, pengaruh-pengaruh ya. regional, termasuk pengaruh-pengaruh provinsial. Ya. Provinsial itu ya, sifatnya daerah provinsi. Tetapi juga ada sejarawan yang kemudian uh, sependapat juga bahwa lokal itu termasuk provinsi nah, Karena mungkin saja wilayahnya, luas, wilayahnya luas dan tidak, dan tidak uh, apa ya terbatas, terbatas pada heterogenitas pad Tetapi, nita, tetapi nita, nita, nita, lebih kepada, lebih kepada, ob kepada obok, obokunitas sehingga kalau menyebut Jawa itu ya kurang lebih Jawa Tengah nah, Dalam perbedaan kita menentukan sejarah lokal itu Saya lebih cenderung kepada komunitas Menyebut sejarah komunitas itu lebih spesifik Artinya bahwa kita tidak menulis tentang hal-hal yang bersifat E, berkaitan erat dengan apa serial sejarah nasional ataupun global, tetapi betul-betul sejarah lokal itu e, merupakan e, satu peristiwa kejadian ataupun e, ya perdebong ya apa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam e, lokal itu. Tetapi bagi saya yang lebih penting di dalam melihat sejarah lokal itu kita harus mengetahui tentang manfaatnya, kemanfaatan, kemanfaatan dari mengapa kita mengungkapkan atau menulis sejarah ini. Pada waktu saya studi di Perancis, dibedakan itu antara Orang yang menulis sejarah e, lokal dengan sejarah nasional, ya. sejarah lokal itu selalu ditempatkan e, pada posisi amatir. Ya, seperti kalau kita melihat buku-buku e, yang diterbitkan tentang Wali Songo, misalnya Sunan Kalijogo, atau ya, mereka mungkin tidak berpendidikan. Sejarawan ya, atau tidak berpendidikan ilmu sejarah, tetapi mereka menulis sejarah itu yang disebut dengan sejarah amatir. Amatir itu lawannya profesional, jadi seperti Anda, itu sejarawan profesional yang <tuh>. uh, mendapatkan ilmu pengetahuan sejarah dari universitas. Ya, perbedaannya antara sejarawan profesional dan sejarawan amatir itu terletak pada eh, penggunaan metodologi atau perspektif teknologi dan kemudian juga di dalam mengungkapkan kebenaran itu eh, berdasarkan eh, fakta keras dan fakta lunak dan mencoba untuk bersikap objektif. Jadi itu dasar-dasar kita untuk uh, mengambil apakah ini merupakan uh, peristiwa sejarah atau bukan. Banyak dari orang-orang yang mempunyai kemampuan sangat bagus, tetapi bukan uh, dari kalangan pendidikan ilmu sejarah maupun mereka yang bergelut di dalam metodologi historis. Siapa saja itu ya, misalnya katakanlah Mostar Lubis dengan Profesor Sartorno Kartopirico, ya sama-sama menulis tentang orang Indonesia metodologinya dipakai kan berbeda ya, tapi juga cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa uh, ataupun mengajukan argumentasi di dalam uh, sebuah peristiwa itu uh, mempunyai perspektif yang berbeda Nah kita sangat dibutuhkan orang-orang yang mempunyai perspektif ke depan, visioner, dan kemudian inovatif. ya. Itu sangat penting sekali di dalam sejarah, karena bagaimanapun juga, seperti yang dijelaskan oleh Fernand Brodel, bahwa sejarah itu adalah satu uh, ya, satu ekspresi yang dapat menjelaskan masa kekinian ya, nah, berbicara sejarah itu tidak hanya berbicara masa lampau apabila dalam konteksnya tidak menyentuh masa kekinian atau bahkan masa depan oleh Fernand Budel itu bukan disebut sejarah, itu ya ya, itu cerita eh uh, ya masa lalu saja. Oleh karena itu dasar ini menjadi penting bagi saudara sekalian agar supaya nanti ya di dalam tugas akhirnya Anda pasti harus bagaimana caranya mengungkapkan uh, sejarah lokal ini yang berbasis memang uh, wilayahnya itu sangat uh, terbatas ya. Mungkin hanya di kota atau di desa jadi uh, mungkin tidak berkaitan erat dengan uh, sejarah nasional Atau tidak diperhitungkan peristiwa-peristiwa yang bersifat lokal itu Kalau pada akhirnya kemudian itu merupakan rangkaian atau serentetan peristiwa dari berbagai tempat Itu soal lain Jadi kita membatasi diri untuk uh, mengungkapkan sejarah lokal itu Dalam pengertian uh, komunitas yang uh, lebih sempit nah materi apa yang uh, dapat diungkapkan untuk pembelajaran uh, para peserta didik kita ya sudah barang tentu uh, yang tadi saya katakan itu bermanfaat bagi uh, peserta didik nah, minggu depan akan saya jelaskan mengenai apa saja kriteria untuk menulis sejarah eh, lokal itu. Kalau di Perancis sendiri ada tiga sumber penting. Ya. Yang pertama di sana itu karena semua kegiatan komunitas itu, ya, kota maupun desa itu dicatat secara rapi sehingga monografi merupakan sumber yang paling utama. Ya. Nah, kita juga dapat eh, melakukan hal yang sama metodologinya bahwa kita pergi ke kantor-kantor untuk melihat misalnya apa perkembangan penduduk, ya, mutasi penduduk, ya melakukan organisasi ya, atau ya mutasi dari desa ke kota atau dari hidup bertani menjadi pegawai pabrik misalnya. Nah, kalau seperti itu maka sejarah lokal itu ya, tidak berbanyak tidak berbicara seperti sejarah nasional tentang raja-raja, tentang militer, ya, tentang kehibatan peperangan, pertempuran tidak gitu. Jadi sejarah lokal itu semangatnya adalah uh, ya membangkitkan para hero, civilisator ya. Hero itu pahlawan, civilisator itu peradaban. Jadi Para, para pahlawan peradaban ini yang yang mungkin uh, sangat bagus ya untuk peserta didik, dan pahlawan peradaban ini tidak yang yang besar-besar maksudnya dalam pengertian bahwa mereka berkarya besar, tapi mungkin uh, dari aspek uh, status sosial dan sebagainya ya, seperti di dalam sejarah nasional sangat diperhitungkan misalnya raja, menteri dan kemudian para Tokoh-tokoh penting lainnya. Ya materi yang kita ambil misalnya persoalan masalah sosial budaya. Saya bagaimana masyarakat bisa bertahan dengan adanya social distancing seperti ini. Ya, saya membuat beberapa video yang anda dapat eh, lihat di YouTube nih ya. Saya melihat bahwa Ya, masyarakat kita itu kehebatannya adalah mempunyai eh, apa kemandirian atau sudah terlatih menghadapi krisis eh, apabila terjadi kekacauan. Ya. Sekarang ini ya tampak seperti diam-diam arpaya, di sebetulnya tidak. Ya. Di berbagai tempat terjadi eh, kriminalitas yang tinggi termasuk di beberapa pedukuan yang saya amati, sebagian uh, sudah saya tulis, sebagian uh, sudah saya upload di YouTube, itu menunjukkan bahwa masyarakat itu mempunyai ketahanan sosial yang tinggi, sehingga mereka punya cara sendiri untuk uh, dapat mengerti dan memahami, misalnya uh, informasi yang kacau balau di media sosial itu. Lalu bagaimana caranya agar supaya dapat menemukan kepastian tentang suatu berita misalnya. Atau karena terjadinya banyak pencurian dan kemudian kriminalitas lainnya maka masyarakat kemudian ya berkumpul dan mengadakan ronda demi keamanan lingkungannya. Ya, seperti itu. Dan kemudian juga kita membutuhkan suatu ya, mungkin tidak ada dokumen-dokumen atau yang pernah ditulis orang ya misalnya dulu bagaimana kisah uh, dalam ya kisah sinden kisah-kisah uh, para petani yang sukses dalam uh, mengembangkan wilayah yang tandus menjadi subur kemudian ada tokoh lurah ataupun ya siapa saja yang mempunyai inovasi dan penemuan penemuan baru yang memajukan bagi masyarakat atau komunitas ya dan juga uh, selain aspek akademis juga aspek budaya seperti tadi uh, termasuk juga di dalamnya bagaimana uh, kejahatan lahir di desa dan Bagaimana uh, dapat diatasi oleh masyarakat, caranya seperti apa itu menjadi sangat penting. Saya menulis tahun berapa ya, 90-an yang dapat Anda akses di Google ya. Anda cari uh, tikar dalam perubahan zaman itu saya menulis tentang bagaimana ya uh, saya menokohkan nenek saya sendiri dan beberapa uh, pedagang tikar pada waktu itu yang sekarang sudah hilang sama sekali. Dan itu memberi contoh bagaimana uh, apa uh, jaringan, ya, jaringan tikar dari produksi rumahan menjadi tersebar ke seluruh Jawa dan bahkan luar Jawa. Dengan demikian uh, materi dari sejarah lokal ini menyangkut persoalan sosial, Ya sedikit politis lah, maksudnya politis itu mungkin juga di daerah setempat eh, ada gerakan-gerakan eh, politik resistance misalnya, ataupun ya, gerakan buruh yang berhadapan dengan majikan, yaitu ada persoalan-persoalan ekonomis ya, termasuk, Misalnya kita berbicara tentang pasar, ya, bagaimana peranan pasar dan bagaimana uh, pertukaran dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian bagaimana distribusi beras, ya banyaklah yang bisa ditulis di dalam sejarah lokal itu sehingga uh, kita mempunyai uh, bahan yang cukup luas jadi baca sejarah itu nggak hanya baca siapa yang menjadi tokoh kemerdekaan, kemudian siapa yang mengarang lagu nasional, enggak begitu saja ya. Tapi kita lebih uh, komprehensif menulis hal-hal yang uh, di luar mainstream, ya, di luar secara nasional yang sudah dipilisi. Ya, Saya rasa begitu apa uh, apa yang saya jelaskan, yang disebut dengan secara lokal, minggu depan kita akan berbicara tentang untuk apa secara lokal itu dipelajari dan bagaimana caranya, untuk menyampaikan kepada peserta didiknya, silakan. Kalau ada yang bertanya, saya tunggu. Memang kalau kuliah ini harus kritis ya harus Tidak. selalu berpikir yang, yang cepat, karena waktunya juga terbatas. Hmm. Ya silakan. Bapak. Karena... Waalaikumsalam. Saya mau tanya Bob, mau uh, kenapa jika di sejarah lokal itu kayaknya banyak sekali namanya di sejarah lokal itu banyak sekali orang-orang yang belum memahami misalnya jika di daerah saya ya daerah saya ya, di Gimana? kuningan daerahnya Jawa, mana Bu? itu di kuningan itu kan banyak sekali sejarah-sejarah lokal tetapi di dalam pembelajaran sejarahnya di sekolah-sekolah SMA itu guru sejarahnya sendiri itu belum eh, ba belum banyak menjelaskan tentang Uh, sejarah lokal tersebut seperti itu, ya. bagaimana Prof? memang uh, di uh, Prancis sendiri baru tahun 60-an ya. sejarah itu uh, lebih berkembang uh, tanah ke sejarah lokal, biasanya tahun 30-an uh, perkembangan sejarah historiografi dunia itu lebih kepada persoalan politik dan ekonomi, ya Masalah perang, masalah resesi, ya, pada saat itu ya, Karena isinya memang begitu. Nah, baru tahun uh, ya 60-an. Ya. Dan Renan Broda sendiri ya tahun-tahun 40-an sudah dipenjara oleh uh, Nazi. Ya. Mereka menulis sejarah di dalam penjara. Dan bukunya yang sangat terkenal, uh, mediterane itu, sudah tidak lagi berbicara mengenai uh, persoalan, persoalan politik ya, dan sejarah secara mainstream. Ya. Tetapi justru berbicara tentang iklim, ya, harga barang, kemudian juga mutasi ya, atau perpindahan uh, manusia, perpindahan uh, apa, pergerakan, pergerakan barang dan jasa. Itu sudah sangat luar biasa ya. Dan kemudian uh, Lerwauduri tahun-tahun enam bulan menulis tentang uh, Le Song de uh, Langueadoc itu ya Le Song itu petani Dok itu suatu desa di Prancis tengah. Jadi maksudnya bahwa ya orang mulai mulai tertarik untuk menulis sejarah lokal ya di mana di situ ada banyak hal yang dapat disumbangkan kepada masyarakat tentang bagaimana pergerakan pergerakan dari apa manusia itu dan termasuk kegiatan manusia yang merambah ke macam-macam, misalnya kuku misalnya ya, tentang uh, kegilaan, ya, orang gila secara klinik ya, luar biasa itu dan yang lainnya juga seperti uh, para penulis uh, sosiolog lainnya yang juga uh, bersahabat ya seperti Isak Derrida ya. kebetulan saya ikut kuliahnya, uh, John Putriat, Biar Bardiyo ya, ya semua itu mereka kemudian uh, apa, melihat bagaimana misalnya suatu perkotaan, ya sampai kepada hal yang paling kecil seperti uh, ya misalnya betul menulis tentang arsip, arsip itu menyimpan banyak hal, ya, tetapi terkadang arsip itu diremehkan atau ya bahkan uh, disingkirkan. Padahal di situ memuat suatu catatan, catatan, catatan peristiwa dan kejadian yang sesungguhnya membutuhkan analisis dan membutuhkan pengungkapan kembali berupa narasi yang dapat dimengerti ya, ya, oleh generasi sesudahnya itu prinsipnya disitu sehingga kalau uh, bapak ibu guru yang ada di lingkungan anda itu uh, kurang menyadari pentingnya ini karena memang pengetahuannya atau dalam melihat sejarah itu tidak Ya seperti kita sekarang ini, secara itu ya mainstream, ya. sesuatu yang oh, tukar pembita begitu. Peranan militer, peranan pergerakan, perjuangan, tapi jarang yang bersifat oh, humanistik itu bagaimana seseorang dapat apa, me, ya, melakukan perubahan di dalam masyarakat itu tidak hanya orang-orang besar. Di sekitar kita banyak orang yang mempunyai kelebihan dan kemampuan untuk me, ya, melakukan inovasi dan kreativitas di masyarakatnya, ya, sekitar hargai. Seperti misalnya Mbak Dukun, ya Mbak Dukun itu luar biasa, itu belum ada bidan, belum ada teknologi kedokteran, tapi Mbak Dukun itu dengan pengalaman dan dengan... Ya, metode loginya yang mungkin tradisional ya, bertapa atau mantra-mantra, oh, ya enggak apa-apa, tapi kan juga sudah menyelamatkan jutaan manusia itu. Tapi mana kan belum ditulis. ya, ya itu. Jadi itu tugas Anda ya, semuanya untuk dapat membuat paket-paket oh, sejarah lokal ini untuk di diketengahkan oleh peserta didik agar supaya peserta didik kita itu lebih ya, bahwa masa lalu atau sejarah itu bukan barang kuno atau barang antik begitu tetapi suatu metode untuk memahami kekinian itu Fernand Broda yang berkali-kali diucapkan. dan karena itu sejarah itu menjelaskan kekinian kekinian nggak bisa dijelaskan hanya sepintas hilas ya sehingga hanya persoalan-persoalan terminologis seperti nasi kucing nasi anjing ya, kemudian mudik sama pulang kampung ya. jadi persoalan karena itu kita tidak mempunyai uh, ya satu konsep yang yang jelas bahwa uh, di dalam hal kita berbicara ini yang dipentingkan terminologisnya ya, atau substansinya Ya, kalau terminologis itu atau diskusi itu ya, tidak akan pernah selesai. Nah, di dalam postmodernisme kita justru banyak bergerak di dalam persoalan diskusi. Ya, ini sudah kita diperingatkan waktunya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya baiklah, kalau begitu kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Dan kita ketemu minggu depan, dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat membuka pemikiran saya tentang bagaimana secara lokal ini berguna, ya, useful ya bagi orang lain, dan juga dalam membangun uh, pendidikan kita yang lebih visioner. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.